Halo semuanya, aku Rian, balik lagi sama channel aku How are you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar baik-baik aja As always, tiap malam Jum'at dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video menampakkan super creepy buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gue masih pengen Nganjutin buat ngebahas video-video rekaman Petugas Security yang paling menyeramkan Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 3 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Open, so as always ya, kita mulai video pertama kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super creepy. Ada seorang petugas security yang baru aja bekerja di sebuah gedung, tapi pas baru kerja aja, doi itu ngerasa aneh karena petugas security yang lain tuh nggak ada yang mau dikasih tugas shift malam. Jadi karena doi ini anak baru, ya doi mau-mau aja. Awalnya sih, beberapa hari doi jaga di situ, doi ngerasa kayak ada yang nggak beres di gedung itu. Mulai dari dengar suara-suara, sampai kayak ada suara benda yang bergerak. Dan lama-kelamaan, doi itu jadi tahu sumber keanehan itu dari mana. Nah, suatu hari pas doi dapat lagi jaga shift malam, doi taruh hp di salah satu spot yang memang sering kejadian. Sementara doi patroli di gedung itu, dan selama doi pergi, ternyata kamera handphonenya berhasil merekam sesuatu yang sangat creepy. Ada sebuah penutup lubang ventilasi menuju loteng yang bisa gerak-gerak sendiri, seolah kayak ada yang ngedorong dari dalam. Dan kalau kalian perhatiin di awal video, lampu ruangan itu juga sempat berkedip. Setelah Doi nonton rekaman video itu, Doi coba buat kumpulin keberaniannya buat naik ke loteng itu dan meriksa ada apa di situ. Dan ada sebuah kejadian yang gua creepy banget. So sekarang gua pengen lo buat perhatiin video yang ini baik-baik. Kelihatan enggak Gue yakin di antara lo semua masih banyak yang bingung penampakannya yang mana sih, Bang. Gua kasih tahu ya, ada sebuah tangan berwarna pucat yang muncul dan memegang ke arah kepala patung kecil yang ada di lubang ventilasi itu. Berkali-kali tangan itu muncul dan menghilang, tapi seolah petugas security ini kayak nggak sadar karena memang tangan itu bergerak pas nggak kesorot sama lampu senter yang dibawa sama petugas security ini. Tapi di bagian paling akhir video tiba-tiba tangan itu bergerak lagi, dan petugas security ini sadar. Makanya ada panik dan langsung buru-buru buat cabut keluar dari lubang itu, tapi kesusahan karena lubangnya sempit. Nah, tapi pas gua tonton videonya berkali-kali, yang paling aneh adalah, itu tangan dari mana? Karena kalian bisa perhatiin ya di video itu, kamera dan lampu senter itu udah diarahin lama banget ke lubang itu. Tapi di situ sama sekali nggak kelihatan ada orang, ataupun ada anggota tubuh yang lain. Cuman kelihatan ada tangan aja, sedangkan tubuhnya tuh nggak kelihatan ada di mana. Kalau misalkan yang tadi tuh misalkan cuman orang yang ngumpet di situ dan video ini cuman settingan, orangnya ngumpet di mana? Cuman so, menurut gua video yang ini creepy banget sih. Shift malam. So ada seorang petugas security yang ditugaskan untuk menjaga shift malam di depan pintu masuk sebuah gedung. Tetapi di tengah malam tiba-tiba Do itu ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget. Motherfucker decide to show itself again. See it? See it? It's fake though. I looked at it like, okay. I'm like, okay. So I hesitate so I'll just do the something, do something. Because I didn't know what to do. You know. But that time it came from over my head though, for some reason. I don't know, but I was like, you know what? I'm see, I'm over there just talking shit now. Like, why is it always me and stuff? So it is what it is. It showed up to me twice already from the first video, but this time I guess it's getting used to me or something. I don't know. That's kind of creepy. So I'm like, you know, let me just pray for on it. I prayed to God, like, I hope it don't. I don't know. I don't know who it is or what it is, but leave me alone, for real. Cause this is ridiculous. I'm looking like, okay, I don't see it no more. So I'm like, you know, let me just sit down. Let me just sit my ass down. Doi ngerasa ngelihat ada sesuatu yang bergerak di ujung matanya. Makanya doi langsung berdiri buat cari tahu apa yang barusan doi lihat. Dan saking paniknya, doi bahkan sempat lempar-lempar map yang ada di atas mejanya. Tapi tetap aja ya, malam itu doi itu masih nggak yakin sama apa yang doi lihat. Abis kejadian yang tadi, Doi itu tetap balik duduk lagi dan melanjutin buat ngejaga gedung itu sampai besok pagi. Setelah Doi ngeliat rekaman kamera CCTV ini, Doi jadi yakin kalau malam itu Doi itu nggak halu. Dan apa yang Doi rasain itu emang beneran ada. Tapi setelah ngeliat video yang tadi, tiap jaga shift malam sekarang Doi itu jadi insecure ya. Karena Doi jadi tahu sosok yang gangguin Doi selama ini itu wujudnya kayak gimana. Gue So ada sebuah video yang viral banget di TikTok belakangan ini dan video ini udah ditonton lebih dari 11 juta kali. Video itu direkam oleh seorang petugas security yang berjaga di sebuah rumah sakit di Meksiko. Suatu malam pas patroli, Doi itu kayaknya dengar ada suara langkah kaki yang kayak lari-lari di lorong rumah sakit itu. Tapi anehnya suara langkah kaki itu justru berasal dari gedung lama yang udah nggak dipakai lagi. Padahal seharusnya disitu udah nggak ada aktivitas dan udah kosong, apalagi di malam hari. Akhirnya Doi coba buat datang ke situ buat ngecek dan Doi nemuin ini. Wih. Wey <San> <San> puta, wey puta, wey puta. Oscar, Oscar, Oscar, Oscar, Oscar. Oh, ¿Qué pasó? Porque había un niño, huevón. Wey puta, wey puta, wey puta, wey puta, wey puta, wey puta. Uy... Ada sosok mirip kayak anak kecil di ujung lorong rumah sakit itu yang terekam jelas di kamera petugas security ini. Bahkan di awal video, sosok itu kayak sempat eye contact sama petugas security ini, ya. Tapi nggak lama kemudian, sosok anak kecil itu kayak langsung kabur dan lari ke arah samping. Petugas security ini tuh masih shock, ya. Makanya doi nggak langsung ngejar ke arah sosok yang tadi, karena doi sama sekali nggak expect kalau bakal ngeliat sosok kayak begitu. Dan pas doi coba buat kejar sosok bocil yang tadi. Sosoknya udah ngilang dan sama sekali nggak kelihatan lagi. Nah, kalau gua zoom dan gua terangin sosok yang tadi, sosoknya itu nggak kelihatan terlalu jelas ya. Karena kondisi lampu di ruangan itu semuanya udah dimatiin dan hanya ngandelin pencahayaan dari lampu senter yang dibawa petugas security ini. Jalan So, video yang berikutnya ini bukan direkam oleh petugas security, tapi oleh petugas jaga pintu gerbang jalan tol. Emang menurut gue dari dulu pekerjaan ini tuh creepy banget ya. Bayangin aja, udah kerjanya malam, sendirian di ruangan kotak sempit gitu, dan kerjaan lu tuh cuma nungguin mobil lewat. So nggak heran kalau orang ini ngalamin kejadian kayak di video ini. Las cuatro diez la mañana. Están golpeando de nuevo la la puerta la caseta. Escuchen ustedes de nuevo para que vean que que esto no es juego que okay, siempre golpean eh, 10 o 5 minutos y después se detienen ¡Conche tu madre! se acaba de mover el vaso se acaba de mover ese lapicero acá va a hacer un movimiento hacia allá y ahora acá escuchar que golpearon a mío bueno, hay que mantener la calma si te pasa algo esto alguna vez hay que mantener aquí. la calma temprano Beberapa kali di video itu ada suara pintu kaca yang diketok dari luar, padahal di situ sama sekali enggak ada orang. Dan gak cuman itu ya. Lu bisa lihat sendiri, tempat alat tulis yang ada di meja orang ini bisa geser sendiri. Sedangkan di video yang lain, pas Doi lagi istirahat malam hari, gak lama setelah Doi merem, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintunya lagi. Tapi pas Doi cek buat jalan keluar, di situ sama sekali nggak ada orang. Doi juga cerita kalau kejadian kayak gini itu udah kayak makanan sehari-hari. Banyak netizen yang bilang mungkin aja sosok yang ngetok-ngetok dan gangguin Doi selama ini itu adalah arwah dari korban kecelakaan yang meninggal di jalan tol yang Doi jagain. Jendela So video yang terakhir ini direkam oleh seorang yang bekerja di gedung perkantoran Nah malam itu Doi itu lembur dan pulang paling terakhir dari gedung itu Tapi pas Doi udah jalan sampai keluar gedung Tiba-tiba Doi itu ngelihat ada sesuatu yang aneh di salah satu jendela Kayak masih ada orang di dalam Makanya Doi langsung hubungin satpam di gedung itu buat ngecek ke arah ruangan yang tadi Apakah situ masih ada orang atau enggak tapi malah ada kejadian yang aneh banget. Yeah, it's still there. Okay. What's happening with the lights? I'm, dude, I'm the, the, the lights turned are... like I literally see nothing. The lights are off right now. Oh, I just, just, just moved. It just moved. It just moved. It just moved. Dude, it just moved. Don't judge me. Security, I just want to talk. Security, I love this building. This building's so cool. Did you throw that? Throw what, dude? I just heard something. Something, something just threw across the room. What, dude? I something just. I'm- I'm- I'm outside the door. I don't have access to that unit. Please oh, don't I don't even that. think I got it on video. My- my phone was just angled up. But something just got thrown at the window. Security! Please open the door. I know you're in there. Something just got thrown again. No, I did. I'm out. I'll be down in a minute. Does anything look broken, like glass? Um... Kelihatan jelas ya di video yang tadi itu ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam yang berdiri di balik kaca jendela di lantai yang cukup tinggi. Tapi nggak cuma itu, ada beberapa kejadian yang cukup aneh terekam di video yang tadi. Lo bisa lihat ada beberapa barang yang bisa kelempar sendiri, padahal petugas security-nya aja itu masih belum masuk ke dalam ruangan itu. Dan di beberapa video yang lain, kelihatan kalau di jendela itu sosoknya jadi ada dua. Aneh banget. Pas gue amat-amatin ya videonya, Entah kenapa gue ngelihat siluetnya tuh jadi kayak mirip poci Tapi do itu warnanya cuman hitam doang Padahal situasi pencahayaan di ruangan itu tuh masih cukup terang ya So gue sendiri juga gak tahu ya apa yang sebenarnya terjadi di video ini Apakah yang tadi itu penyusup yang masuk ke gedung itu Ataukah yang tadi itu adalah sebuah penampakan setan. So gimana menurut lo?